Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama gua di channel mainin Kali ini gua mau membahas dan merangkum sebuah film animation berjudul Mortal Kombat Legend. Kenapa? Karena menurut gua cerita di film ini sangat menggambarkan cerita di gamenya Terutama game PlayStation 2 seri Shaolin Mouse. Mungkin sebagian besar atau hampir dari kalian semua mengetahui game ini. Nah, ditambah lagi setiap adegan pertarungan karakternya Menampilkan adegan-adegan fatality yang menakjubkan Seperti dari serial game Mortal Kombat 5 Dan tentu saja meskipun ini bergenre animasi Tapi tidak disarankan ditonton untuk anak usia di bawah 13 tahun Seperti apa rangkumannya? Tapi sebelumnya gue ingetin lagi ke kalian Kalau video ini mengandung spoiler Jadi buat yang belum nonton silahkan ditonton dulu ya Kalau sudah saatnya kita lanjut Oke, okay, sebelum kita lanjut, kita kenalin dulu tiga dunia utama di seri Mortal Kombat ini. Yang pertama, Earthrealm. Tempat di mana manusia biasa dan para protagonis berasal atau tinggal. Kemudian ada Netherrealm, yaitu dunia bawah, gambarannya seperti neraka lah. Lalu terakhir Outworld, mana para antagonis berada yang dipimpin oleh seorang kaisar hebat bernama Lord Shao Kahn. Gimana? Udah berasa belum cerita gamenya? Film diawali dengan sepasang suami istri yang menggendong bayinya. Sedang dikejar-kejar oleh makhluk bernama Rakata, di mana makhluk ini mengincar sang bayi. Sang ayah yang berniat melindungi istri dan si bayi pun akhirnya terbunuh. Begitu juga sang ibu. Dan saat Rakata ingin membunuh si bayi, muncullah Raiden yang menyelamatkannya. Raiden adalah seorang yang terpilih untuk menerima wahyu sebagai dewa pelindung Earthrealm. Dan sebelum meninggal, sang ibu meminta Raiden menyelamatkan bayinya yang bernama Liu Kang. Waktu berlalu dan terlihat di mana ratusan ribu pasukan Outworld mencoba menyerang sebuah kuil biksu. Kalau kalian tahu gamenya, kalian pasti tahu nama kuilnya, yaitu Wu Shi. Para penjaga kuil mencoba melawan dengan segala persenjataan yang mereka miliki. Namun jumlah pasukan Outworld tidak sebanding dengan senjata para biksu. Sampai akhirnya... Kung Lao datang membantu. Namun pintu utama sudah dijebol dan muncullah sosok raksasa dan ribuan pasukan lainnya. Meski dibantu para biksu, Kung Lao masih belum bisa menghentikan kekacauan. Sampai akhirnya sebuah helikopter jatuh menimpa raksasa. Dan muncullah dua orang pria lain yaitu Jack dan Striker. Dan berhasil membuat musuh mundur. Salah seorang pria terlihat kabur dan mengadu ke putri penguasa Outworld, yaitu Kitana, yang berperan sebagai pemimpin penyerangan ini. Dan terlihat banyak tokoh protagonis hebat berkumpul di sana. Dan yang paling menonjol adalah Kintaro, makhluk bertangan empat, lalu ada Baraka dan Jet. Gua gak tahu ya, Jet ini dibaca Jet atau JD. Saat Kitana mengatur strategi, seorang pria di atas pohon yang sedang menguping memperlihatkan dirinya. Pria ini adalah Johnny Cage. Johnny Cake langsung dikepung, namun Johnny Cake mencoba tenang dan meminta perundingan. Namun bukan Johnny Cake kalau nggak tengil ya kan. Perundingannya malah meminta Kitana dan pasukannya mundur. Kitana menganggap Johnny Cake bodoh karena akan mati sia-sia karena datang sendirian. Johnny Cake pun mengatakan kalau dia tidak datang sendiri. Dan dari jauh, seorang wanita bernama Sonya sudah siap membidik musuh-musuh yang mau menyerang Johnny Cake. Dan tak lama, satu persatu karakter lain bermunculan. Kemunculan Liu Kang dan Raiden cukup membuat Kitana dan teman-temannya kesulitan. Namun, pertarungan itu terhenti tiba-tiba, di mana seorang pria muncul dari sebuah portal. Dia adalah Lord Shao Kahn. Liu Kang mencoba menyerang Shao -Kan, namun sia-sia. Namun, Shao -Kan mengatakan kalau dirinya datang tidak untuk berperang, melainkan... Untuk membuat perjanjian dimana akan diadakan pertarungan Mortal Kombat terakhir. Dan Raiden pun menyetujuinya. Walaupun yang lain terkejut dengan setujunya Raiden. Namun Raiden mengatakan kalau semua ini harus berakhir. Agar beban ini tidak lagi ada untuk cucu-cucu manusia selanjutnya. Raiden dan Sokan pun pergi menemui Dewa untuk membuat petisi pertarungan terakhir ini. Kemudian sin berpindah dimana terlihat seorang pria bernama Hanzo Hasashi. Yang akhirnya bersekutu dengan Netherrealm. Untuk membangkitkannya dari kematian agar bisa balas dendam pada orang yang membunuh keluarganya, yaitu Kuai Liang atau Sub-Zero. Dan Hanzo Asashi adalah cikal bakal Scorpio. Dan Scorpio ditugaskan oleh pemimpin Netherrealm yang bernama Shinnok untuk mengambil sebuah energi bernama Kamidogu di sebuah pulau di Erlamp. Di tempat lain terlihat Sub-Zero dan Smoke sedang berlatih. Setelah berlatih, mereka dipanggil oleh pemimpinnya untuk menangkap Scorpio. Sub-Zero sedikit kaget karena ternyata keturunan Hasashi terakhir masih ada. Sub-Zero bertekad untuk membunuh Scorpio untuk balas dendam karena telah membunuh kakaknya. Jadi persilisan mereka itu adalah saling dendam karena klan mereka masing-masing dibunuh oleh klan yang lain. Dan jika kalian sudah pernah nonton Mortal Kombat Sub-Zero live action yang diperankan Jota Slim, kalian pasti paham dengan perseteruan mereka. Namun, pemimpin mereka meminta untuk menangkap Scorpio hidup-hidup, dan Sub-Zero dan Smoke menolaknya, hingga akhirnya sang pemimpin yang menyuruh dua prajurit lainnya bernama Shirek dan Sektor untuk menyerang mereka. Sub-Zero dan Smoke mencoba kabur, namun akhirnya tertangkap. Mereka tidak mampu mengalahkan kehebatan teknologi yang dimiliki Shirek dan Sektor. Hingga akhirnya Smoke tertangkap dan menyuruh Sub-Zero untuk pergi menyelamatkan diri. Semok yang tertangkap pun akhirnya dicuci otaknya, dan akhirnya semok memiliki teknologi yang sama seperti Sairik dan Sektor. Di tempat lain, Raiden dan Sokan membuat petisi Mortal Kombat terakhir di hadapan para dewa, dan para dewa menyetujuinya. Raiden pun meminta untuk ikut bertanding, dan harus melepaskan warisan kedewaannya agar bisa menjadi manusia. Dan setelah Raiden kembali ke kuil, Liu Kang dan kawan-kawan pun langsung menuju Outworld melalui portal yang terbuka sebelum Raiden ikut masuk dia didatangi Scorpio dan Raiden sangat tahu dengan Scorpio dan menyuruhnya untuk terus menjaga kunci gerbang dan melindungi Kamidogu karena jika Kamidogu berada di tangan yang salah maka seluruh dunia akan hancur dan akan ada penguasa jahat bernama Wan Bing yang akan menguasainya akhirnya Liu Kang dan kawan-kawan sampai di Outworld dan langsung disambut oleh Samsung. Singkat cerita, pertarung pertama adalah Johnny Cake melawan Difora, yang dimenangkan oleh Difora. Dilanjutkan pertarungan Liu Kang melawan Jet, dan dimenangkan oleh Liu Kang. Kemudian Striker melawan Baraka dan dimenangkan oleh Striker. Selanjutnya Sonya melawan Milena dan dimenangkan oleh Sonya. Jack melawan Kintaro juga dimenangkan oleh Jack. Melihat banyak pertarungnya kalah, Shokan pun menghentikan pertarungan dan melanjutkannya esok hari. Di tempat lain, Scorpio akhirnya dikejar Smoke, Cyrax, dan Sektor. Namun, tiba-tiba Sub-Zero datang, tapi bukan untuk penyelamatan Scorpio. Melainkan karena Sub-Zero ingin dia yang membunuh Scorpio. Namun akhirnya Sub-Zero pun kalah dan Scorpio tertangkap. Scorpio langsung dibawa ke gerbang tempat Kami Dogu berada. Kembali ke Outworld, pertarungan telah dilanjutkan antara Raiden melawan Reiko dan berhasil dimenangkan oleh Raiden. Sedangkan di tempat lain, Smoke dan kawan-kawan telah sampai di pintu gerbang. Dan setelah dipaksa, Scorpio akhirnya membuka gerbangnya. Namun saat Smoke dan kawan-kawannya akan membunuh Scorpio, Sub-Zero kembali datang. Scorpio langsung lari ke labirin diikuti Sub-Zero. Dan di dalam mereka pun bertarung. Namun Smoke dan teman-temannya kembali datang mengejar Scorpio. Scorpio meminta Sub-Zero untuk bekerja sama untuk mengalahkan Smoke dan timnya. Namun saat sampai di depan kami dogu, Sub-Zero kembali menyerang Scorpio. Scorpio berhasil menyerang balik. Namun Scorpio mengatakan kalau dirinya ingin menyelamatkan kami dogu. Karena jika dimiliki orang jahat, semua alam akan hancur. Jika semua hancur, maka dendam Sub-Zero kepada Scorpio tidak ada apa-apanya. Sehingga Scorpio menyerahkan diri untuk dibunuh Sub-Zero. Namun akhirnya Sub-Zero mau bekerja sama dengan Scorpio untuk menyelamatkan dunia. Tak lama, Smoke dan timnya kembali datang dan berhasil mengalahkan Scorpio dan Sub-Zero. Mereka berhasil mendapatkan kami dobu dan langsung pergi. Di Outworld, pertandingan kembali berlangsung antara Devorah melawan Sonya. Dan meski Sonya babak belur, Sonya akhirnya bisa mengalahkan Devorah. Kemudian pertandingan Samsung melawan Striker. Striker tak mampu mengungguli sihir Samsung yang berhasil merebut jiwanya, dan membuat Striker akhirnya tewas. Kemudian Kung Lao mencoba menantang Sokan, namun dengan mudah Sokan membunuh Kung Lao. Kemudian pertarungan Kitana melawan Raiden, Raiden yang hampir terbunuh oleh Kitana, akhirnya selamat setelah Kitana berkhianat kepada Sokan. Dan membuat Sokan marah, namun Kitana tidak dibunuh. Dia diikat untuk menyaksikan kemenangan Outward nantinya. Kemudian, Sonya melawan Sokan dan bisa ditebak yang menang adalah Sokan. Pertarungan selanjutnya adalah Liu Kang melawan Sangsung, Pertarungan balas dendam, dan meskipun salah satu tangan Liu Kang mendapat petukan dari Sangsung, Liu Kang berhasil mengalahkan Sangsung hanya dengan satu tangan. Di rem Smoke dan timnya bersama pemimpinnya datang menyerahkan kamidogu yang berhasil mereka ambil. Shinnok merasa senang dan langsung membuat ritual untuk kebangkitan Wan Bing. Pemimpin Smoke tidak percaya kalau Shinnok ingin menghancurkan dunia dengan kamidogunya. Dan pasukan Shinnok pun menyerang mereka dan kemampuan Smoke dan kawan-kawan tidak bisa menandingi kemampuan anak buah Shinnok. Kembali ke Outworld, kini giliran Raiden melawan Shokan. Meskipun saling balas serangan... Akhirnya Raiden tidak mampu mengalahkan kekuatan dari Sokan, dan berakhir tewas. Tak butuh waktu lama Liu Kang langsung menyerang Sokan. Liu Kang yang tersudut pun akhirnya bisa membuat Sokan mundur dengan menembakkan api di tangannya. Kemudian Liu Kang mengerahkan semua energinya dan membuat kutukan di tangannya ikut lenyap. Dan sekarang dia memiliki kekuatan dan kecepatan yang mampu mengalahkan Sokan. Dan dengan tendangan seribu bayangan, Liu Kang berhasil mengalahkan sokan dan mengepaskannya ke tanah. Liu Kang pun menyelamatkan Kitana, namun tak lama para dewa datang. Liu Kang menjadi orang yang terpilih dan menerima kekuatan dewa untuk menyelamatkan dunia dari Wan Bing. Di Netherlamp, Scorpio dan Sub-Zero datang untuk menghentikan kebangkitan Wan Bing. Namun mereka terlambat dan alam pun bergabung antara Earthlamp, Netherlamp, Outworld, dan alam-alam lainnya. Dan muncullah sesosok raksasa bernama Wan Bing yang siap menghancurkan semua dunia. Namun Liu Kang yang menjadi orang terpilih langsung berubah menjadi seekor naga raksasa untuk menghadapi Wan Bing. Ingatkan salah satu fatality Liu Kang berubah jadi naga, itu karena Liu Kang menjadi titisan dewa. Sedangkan yang lain mencoba menyelamatkan manusia biasa dari serangan dua pasukan edaran. Meskipun Liu Kang sudah menjadi naga, Liu Kang masih belum bisa mengalahkan Wan Bing seorang diri. Sampai akhirnya Scorpio dan Sub-Zero ikut membantu untuk bertarung melawan Wan Bing. Dan berhasil menghancurkan permata hijau yang berada di dahi Wan Bing. Dan membuat Wan Bing mulai melemah. Kesempatan itu digunakan Liu Kang untuk terus menyerang Wan Bing. Sampai akhirnya ukuran Wan Bing mulai menyusut dan Liu Kang pun langsung menghancurkannya. Kemudian Liu Kang pun pergi keluar angkasa untuk kembali memisahkan dan mengembalikan alam seperti semula. Dan akhirnya dunia pun kembali damai. Dan meskipun jasad Sokan akhirnya tidak ditemukan setelah peperangan melawan Bing sebelumnya. Jika kalian ingat setelah kita mengalahkan Sokan di game, ada scene yang memperlihatkan seorang pria diam-diam mendatangi arena Mortal Kombat kan? Kemungkinan sosok itu yang membawa Sokan. Dan terlihat sebelum ending ada sosok siluet menggunakan caping yang kemungkinan Raiden yang masih hidup. Seperti di gamenya juga di mana saat pertarungan selesai, Orang-orang yang selamat termasuk Liu Kang terkejut saat Raiden kembali nongol di hadapannya. Oke, itulah rangkuman alur cerita dari Mortal Kombat Legend. Semua ceritanya lengkap seperti yang terlihat di game maupun live action. Dan setiap cerita juga saling berkesinambungan. Adegan fatality, patah-patahan, hancur-hancuran juga diadaptasi di animasi ini. Dan itu menjadi nilai tambah buat seri animasi ini. Terima kasih sudah mampir di channel Mainin. Jangan lupa like, share, comment dan subscribe channel Mainin. Saatnya gua undur diri dan ja matane.